Doa masa Paskah dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya, kau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami Umat baru kau ciptakan, dan pintu surga kau buka bagi kami Melalui kebangkitannya, kuasa dosa kau hancurkan Kami kau damaikan dengan di kau dan sesama Dan alam semesta yang porak-poranda kau pugar kembali dengan kenaikannya ia merintis jalan ke surga bagi kami, dan menyediakan tempat bagi kami. Semoga karena rahmat kebangkitannya, kami menjadi manusia baru, yang penuh harapan, yang gigih melawan dosa dan kejahatan, yang setia mengikuti kehendakmu, dan tak gentar akan derita salib.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 Fucker, you the dance